Turing babal. Keren, keren, keren, keren. Wuh. Asik. Jangan lupa di subscribe. S apa? Subscribe. Like, subscribe. like, comment, subscribe. like, comment, subscribe like, comment, and subscribe guys. Yo guys, guys, guys, come Halo Suradi. Hari ini kita akan mendaki Bukit Painter untuk yang kedua kali, bagi saya Pada di apa kabar, <tuh>, udah baik baik ya? Dan sepeda hari ini kita bersama tim Turing bubble akan mendaki bukit yang yang ada di kampung dulu, Kabupaten Bangka. Tengah bersama tim Turing, udah kumpul semua, udah menanti, udah siap-siap untuk mendaki. Dan ini kunjungan kita yang kedua. Sebelumnya, teman-teman, ready semuanya. Harus nonton video yang satu ini, video yang pertama yang kita cuma sampai di posko kedua. Hari ini kita harus eh PR kita, harus sampai ke posko keempat. Ada Kakak Erwin. Hai, Kakak. Semangat ya, Kakak? Ya, semangat Hah? hari ini diajak. Ada yang bubble, m -m. Uh, Lupa berapa HP? Kakak jadi lagi lihat. Kita bakal mendaki Bukit Pintir. Pintir, aku harap gak, ya, harapnya, itu Bukit Pintir, Jangan Prancis Prancis, Prancis tapi apakah saya mampu mencapai puncak sana? Dari tadi saya melihat ke sana, itu kemiringannya luar biasa bukit, bukit, bukit, bukit. menurut saya. Uh -huh. oh, iya, apakah iya, iya, dengan perbesar iya. ini? Dengan banyak lemak ini, ya kan? Kita bisa ke sana, kalau tidak kita balik lagi. Apanya, bukitnya dibalik? Sayanya, putar balik. <laughs> Oke okay, kakak. Antu, ya? Ini rekan-rekan <laughs> kita <Udah>. nih, <laughs> nah, ada. Jangan lupa Kaka di screenshot. Lihat. Apa sih, gisu banget loh. Kompak, ada saya kagum datang. Iya. Ada... Hai, Mbak. Dengan channel Cikar Media. Ya, Mbak. Di Ayo screenshot. Mau kemana? Naik-naik ke puncak gunung. Pengaruhi? <laughs> Pengaruhi perjalanan <laughs> yang <berliku> liku <laughs> Oke, okay, kita ada Bang Fendi. Banyak, banyak. Tuh, banyak, banyak ada yang, yang belum kenal. Halo, Pak. Halo. Ya. Ya soal kenal dari pablo oh. <laughs> hai ada yuk desi apa kabar semangat hari ini harus ya pos 4 kita harus harus kita bakluki ini ternyata Iya Ternyata <laughs> anda baru pulang belanja ya. Iya, <laughs> Kakak, <laughs> so, Bekal hiking ke atas, ternyata ini loh dikasih sama oh, Kakak iya, Gaby. Iya, mantap, tuh so, udah seperti dari mau ada, ya? Aku. Kamu nganggur, ada masih bisa. Mak, mak superhero yeah. ya? Dengan siapa nih? Iya. Yeah. nia, nia, ya nia, nia, nia, nia, pak? Ari nia, nia, nia, nia, nyanyi Ari, nyanyi Ari. Oh, iya. <laughs> Ibu Tini, halo. Senyumnya Erwin, ah, <laughs> <laughs> Erwin mana nih. <laughs> <laughs> Erwinnya di rumah. Alhamdulillah, gitu. kabar? Alhamdulillah, baik. Harus plus 4 ya? Mantap. Kemarin kita baru ke, ke atas kedua. Kedua harus kutang. Hari ini harus tempat ya? Ya, kutang. harus kita tuntaskan. Oke, okay, okay. yuk, mari jalan Yes, cuy, cuy, cuy, cuy, cuy, cuy, Oke. <SIS> <SILENCIO> <Hah? SILENCIO> saya keren-keren, apakah saya akan keren sama di sana? Atau berhambur keringat? Yes, let's go! Dua namanya Cepat! Hai, salam kenal. Salam kenal juga. Semangat, semangat, keren. Hai. Hai Mas-masan ya kakak ya? Eh uh, enggak kakak, enggak Gimana? <laughs> ini adalah kunjungan kita yang bagi saya ini adalah kunjungan kedua Kemarin setelah sampai di posko kedua Karena ada sesuatu danau hal Karena udah terlalu sore gitu ya Pasti terus turun Hari ini kita harus tuntaskan Dan kita harus sampai ke posko 4 Pos ke empat. pos 4 ya. Empat. Harus ya, harus sampai pos empat hari ini. Mm -hmm. Semangat, semangat. Pos empat, turun babbel. Oke. Insya Allah sampai. Amin. Kakak harus banget ya kakak ya. Satu aja. ya Tinggi. Harus kakak. Kemiringannya luar biasa. Lanjut. Oh belum ada atau sahang dan sekarang udah ada Gazebo Nih, salah satu kakak kita kakak Erwin udah masuk dulu di Gazebo dan masih banyak lagi Gazebo, Gazebo yang baru dibuat ya, ini dibuat anda seperti yang yang mendaki bukit ini anda bisa beristirahat sejenak mengatur nafas di gazebo yang tadi sediakan. masih semangat kakak? masih. Dong. posko satu belum nyampe kakak. saya ke kemarin utang setengah posko. <laughs> <Ini> setengah posko <laughs> iya mas, iya. ini masih dua gak masalah kalau saya. Disini. aduh. iyalah. kita harus sampai empat kakak. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> oke okay, lanjut. <Buntur> <laughs> Kita bisa motornya ramai nanti mana yang mana, yang, mana yang dulu. oke siap Linting. Aku, Linting. aku, aku. <laughs> <laughs> Ngaco Oke okay, yuk Turing keren, keren, keren. <hums> Asik. Akhirnya kita sampai di posko 1 Ayo atur nafas Ya bisa. bisa kok gak capek kok? Gak posko 1 <laughs> <laughs> Duduk, duduk, duduk, duduk. Baring, baring. baring, baring. baring, baring. Kakak, lu kenapa kakak? Yes, aku bisa sampai dengan level pertama. Kita ada 3 level lagi. Emang cabai kakak lo ke level. Geprek ya, kita bakal naik 3 level lagi. Geprek, makanya. Akan geprek ya kak? Hmm, Pos kos 1 kakak. Di atas tuh, keren tuh. Posko satu masih ada tiga PR lagi. Ya masih ada tiga pos NG. lagi yang harus kita kita takhubkan. Nah setelah pos pos empat nanti, kalaupun kita empos emposan, kita harus istirahat di pos empat itu dulu ya. Setelah pos 4 ada rencana mau buat buat posko satu lagi. Nah kalau membaca ini <tutututun> negeri di atas awan, ya. kemungkinan ada nanti di atas awan. Di awannya tuh kita bikin posnya. <tutun> Coba lah itu. Wi kawasan wisata negeri di atas awan. Nah gitu kan, nah artinya kita harus mencapai awan itu, katon Bagaskara ya, <laughs> sepertinya seperti itu lah, <laughs> cita klab project, ketawanya kakak ya usianya ya, <laughs> buatnya itu kawan. mak mak gimana kabarnya mak mak, baik, semangatnya, baik, banyak, terima masih semangat bu? Masih ya. Oke, mantap. Keren-keren-keren. Dengan trek yang mendaki, mak-mak superhero semangat nih yeah. Ya. <klihat> <gulang> itu ya penyaganya. Oh. Ah, ah. mau sampai ya. Memmpuji, ya. nih, jalan menuju Kita harus taklukkan pos kedua di bukit udah mulai menanjak. Kita Kata orang sih, kalau sudah mendaki seperti ini, dilarang sambil ngobrol. Kenapa? Karena itu menguras oksigen kita. kita ini, dia, dia berpose lagi, naelah, siapa kau orang itu, uh menghalangi pemandangan saja, duh tak elok juga kah, semangat kakak, uh, uha hai, hai. Ayo loncat loncat. loncat, aduh. Aku kurang suatu nih. Semangat. Siap, uh, Apa tadi bang? Touring babal. Touring babal keren keren keren. keren. Mantul. kita eh, hampir mencapai pos wah ya tinggal beberapa langkah lagi tapi beberapa langkah itu harus kita kalikan paling tidak kali 10 ya kalau 3 kali 10 berarti 30 meter ke atas ayo lanjut Smart, kakak Cikar semangat ini kayaknya pulang shopping ya ini tuh dari cara megang tasnya juga kayak gitu tuh tuh, tuh. tongkat air ajaibnya udah disimpan dalam tas dia nggak ngevlog loh dia le lebih banyak ngatur nafas lebih baik ngatur nafas ya Kakak ya Tama. harus kakak semangat Kakak Selamat, semangat. semangat Kakak Spradi, kita udah sampai di posko 4. Eh, posko 2. Kita sampai di posko 2. Enak aja, posko 4. Posko 2, Kakak. Nih, posko 2. Posko 2. Dan di sini tuh ada tulisan. Tolong bawa turun kembali sampah Anda. Jadi, buat Anda semua, Spradi yang sengaja datang kemari dan membawa berbagai macam jenis makanan yang ada kemasan, bungkusan gitu, kantong plastik dan segala macamnya, mohon dibawa kembali ke bawah gitu ya. Jadi jangan bawa sampah sembarangan di sini. Kita harus bisa menjaga kebersihan lingkungan, gitu. Kan kebersihan sebagian dari iman, denggak? Hmm, viewnya keren. Atasan, semangat, semangat, semangat. Keren, ya. keren, keren. Sayo, semangat. Ciii. Ini selalu ya. Oh, ada selalu ya. Ini orang selalu tuh, Video, uh. video. Para pemburu konten. Uh. Ada kakak Cika di situ. Pemilik konten cikar Media Mia, nah, udah sampai duluan Dia udah mencuri start duluan tuh Yang Mia sudah mencuri start duluan Jadi ya? jalan Jadi jalan itu ngerampas. Dia merupis jalan Merupis <tuk Glass> jalan <tuk> <tuk> Ya, jadi hari ini Jam ini hmm. Kita akan menuntaskan pada pos geren, 4 Keren, keren hmm. Sementara ini kita baru mencapai pos 2 Kedua namun apa salahnya kalau di pos 2 ini kita bisa mengurangi beban kita. Nah maksud mengurangi beban ya kan? Apa-apa yang kira-kira <laughs> apa -apa memberatkan, kan boleh dimakan di sini ya. Seperti beliau ini ya, misalnya ah, ini, ya ini misalnya ini, ini membeban. So, kalau ya. dimakan berkurang. ya dia berkurang. Ini contohnya ini setengah. Berkurang sih bawaannya. Tapi ada yang bertambah juga. Oh. Ya. Jadi kalau yang bertambah itu tidak masalah Artinya dia ikut mendukung kita di dalam Begitu Turing Bubble Keren, keren, keren Mantap Turing Bubble Keren, keren, keren Anda mau melihat fosil, Itu dia Pusil yang, yang seperti apa itu ya? Saya tidak berani menyebutnya. Nah itulah contohnya. nagal naga. <laughs> naga Nah itu, itu naganya. Naga-naganya. Naga nah tadinya itu. Liang-liang. Apa? Seperti jangan didengarkan ya. Obrolan yang acok. Kalau kita terlalu menghayati bisa jadi terbawa. <tuk berniaga> Aduh, du duh, du duh, du duh, duh, duh, duh, duh, apa duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh,